Dua kendaraan terlibat kecelakaan di tol Purbalenyi KM 125, Jalur A, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin, 8 Mei 2023. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 6.30 WIB tersebut melibatkan bus best premium dengan nomor polisi H1429B yang dikemudikan oleh Sudarja dan truk E8963 VL yang dikemudikan oleh Muhammad Arif, Kanit Gakum Satlantas Polres Cimahi, Ibda Bayu Subakti, mengatakan, kecelakaan di Purbalenyi itu berawal saat bus best Premium melaju dari arah. Jakarta menuju arah kota Bandung dengan kecepatan sedang, setiba di lokasi, sopir tak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri, menabrak truk yang berhenti di bahu jalan, setelah tertabrak bus. Truk terdorong ke depan dan kedua kendaraan langsung berhenti di lajur cepat, sehingga kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terganggu, imbas kecelakaan di tol Purbalenyi itu, terjadi kemacetan. Sedangkan sopir bus mengalami luka ringan. Bayu memastikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya saja pengemudi dua kendaraan rugi materi karena bus dan truk rusak pada bagian depan dan belakang.